saya lihat di dana pay letter sudah tersedia limitnya yakni sebesar 500.000 cara daftar pay letter di dana eh, syarat-syaratnya akun kalian sudah terverifikasi ataupun akun sudah premium kemudian sudah eh, daftar di dana bisnis cara mengaktifkannya cukup mudah Meskipun eh, tidak semua pengguna dana itu bisa memperoleh pay letter hanya akun tertentu saja Tetapi saya membedakan dari akun saya yang satunya itu akun premium tapi belum daftar dana bisnis Sedangkan akun yang satunya sudah premium dan sudah daftar di dana bisnis Caranya kalian bisa dilihat semua ataupun di icon ataupun tombol ini lihat semua pastikan internetnya juga stabil. Kemudian kalian pilih scroll ke bawah yang keuangan di situ ada keterangan uh, pay letter. Kalau sudah ada keterangan pay letter berarti sudah bisa mengajukan pay letter. Sedangkan di akun saya yang satunya di sini belum ada fitur keuangan pay letter. Oke, kita coba daftar saja dulu Nikmati sekarang, bayar kemudian Ini jelas namanya pay letter oh, sini ada keterangan, pendaftaranmu akan diproses dan diverifikasi dengan cepat Limit pembayaran tinggi, pakai terus untuk naikkan limit hingga 5 juta gampang lunasi tagihan dengan bunga rendah mulai 2% ini kalau yang nggak suka ya nggak usah diaktifkan Saya akan mencoba mengaktifkan Sebenarnya tinggal lanjut Syarat dan ketentuan penggunaan layanan dan program kredit Kredit uh, Akademi Kalian baca dulu jika perlu mm -mm. Sudah diawasi oleh OJK Pajak berarti segala perpajakan Pajak kekayaan, pengurangan pengurangan potongan Potongan, cm, pembebanan puluh biaya kalian empat sendiri saja ini pasti nanti banyak jasa empat ini jasa cm, empat puluh kalian baca sendiri saja kira-kira kalian setuju atau tidak jika setuju tinggal setuju dan lanjutkan tinggal masukkan pin dana kalian kita coba daftar ulang Di sini keterangannya sistem sedang sibuk. Uh, kalau saya pribadi mungkin ini fitur masih dikhususkan uh, untuk pengguna-pengguna tertentu, belum secara umum. Uh, jadi jika kalian beruntung, uh, di sini agak, agak sedikit aneh. Di sini keterangannya masih kecap, kemudian di notifikasi uh, sudah berhasil. Kita cek saja, kita lihat berapa limitnya. Kemudian ada telepon dari pihak Enggak tahu kita Jawab saja dulu Halo Enggak tahu juga ini Oh didukung oleh Oh berarti ini didukung oleh aku laku ya hmm, Menarik menarik menarik Tinggal kita lanjutkan nah kalian isi data kalian yang sesuai dengan uh, ini agak ribet juga sih menurut saya kita coba dulu saja nah ini tinggal berikutnya nah ini ada kotak darurat Tolonglah ya, ini bagi yang suka pinjem-pinjem, jangan masukkan kotak darurat orang lain gitu, karena saya sendiri pernah dihubungi oleh uh, salah satu pinjol uh, yang dia menghubungi saya karena saya nomor saya ditautkan uh, di kontak darurat. Jadi, saat saya sarankan, ya gunakan yang kontak benar-benar darurat, misalkan keluarga kalian ataupun uh, teman dekat kalian yang kira-kira bisa membantu kalian. sebentar saya pilih yang teman kita coba kemudian lanjut Halo, pekerjaan di sini apa ini nama perusahaan nah, kita coba Lama bekerja sekitar sudah satu tahun, tinggal konfirmasi pendapatan per bulanan kurang dari 3 juta. Oh, kalau kalian naikkan penghasilan kalian, nah, otomatis nanti limitnya juga besar. Ini menurut saya malah mirip daftar aku-laku, ya. tinggal berikutnya jadi perlu verifikasi seperti ini uh, yakni perlu memang foto kamu bersama KTP hmm, kita lanjut saja nanti uh, karena kebetulan saya sedang tidak membawa KTP tapi mungkin kalau prosesnya sudah seperti ini uh, nanti saya skip dulu yang ini Kemudian nanti saya informasikan uh, keterangannya berapa limitnya. Jadi setelah kemarin melakukan verifikasi uh, selfie menggunakan KTP, uh, saya lihat di Dana PayLater sudah tersedia limitnya yakni sebesar 500.000. Kalian bisa bisa baca syarat dan ketentuannya sesuai keperluan kalian. Nah, saya akan mencoba digunakan untuk transaksi dengan metode pembayaran Dana PayLater. Kita coba dulu apakah sudah bisa digunakan atau belum. Di sini, untuk metode pembayaran, tinggal kalian ganti. Nah, di bawah sudah ada keterangan uh, dana paylater. Uh, di sini, model cicilannya seperti ini, yakni selama tiga bulan, atau bisa sekali bayar. Itu terserah kalian, tinggal pilih saja. Yang jelas jika menggunakan dana Payletter sudah tentu e, ada imbalan atau bunga ketika pelunasan Jadi disesuaikan sama kebutuhan dan keperluan kalian Dan tanggung jawab terhadap apa-apa yang terjadi dengan Payletter ditanggung oleh pribadi masing-masing Jadi sangat saya sarankan sebelum mengaktifkan apapun itu pay letter, pastikan sesuaikan dengan keperluan dan kemampuan kita. Oke, jika kalian suka dengan video ini, kalian like. Jika kurang suka, kalian dislike. Jika ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, silahkan kirimkan di komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.